Sebelum live bersama Mas Menteri Sandiaga Uno, Lesti nampak begitu anggun, manis, cantik, rupawan. Ya, hal itu dibagikan oleh Azila Putri Ramzi yang membagikan momen saat tebuk ber bersama Lesti Kejora. Orang yang sudah anggap sebagai kakaknya. Ya, bentar lagi Lesti akan live dengan Mas Menteri Sandiaga Uno. Ya, pada jam 18.30 waktu Indonesia bagian barat, dari gamis hingga cerita Idul Fitri, Lesti Kejora curhat tentang momen kumpul keluarga ke Mas Menteri. Ya, hal tersebut sudah menjadi klub-klub beberapa waktu lalu saat Salya Uga Uno membagikan gamis Lesti. Ya, hal itulah yang cukup menarik dan ditunggu para lesla lover. Namun sebelum itu, sebelum live dengan Mas Menteri, rupanya Sila membagikan momen di mana Bunda Lestri, bundanya Alfati, istri Rizky bilang tampak manis ya, bikin semua kesemce -sem terobati para lesla lover yang udah kangen sama mamanya Alfati itu lihat gimana? Kalian setuju juga?